Porsi ke-7 habis. Tuh. Porsi ke-8, persiapan. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk uh, sahabat youtube Dimana buat anda berada Pada malam hari ini Nah ini saya lagi dapat tantangan dari mas Siapa? Muji, Muji Channel Youtube Muji Kurniawan Jangan lupa uh, subscribe uh, channel Muji Kurniawan ya Di bawah ini Nah saya malam ini dapat tantangan 15 porsi guys Nih Hitung di rapat saya ada 15 porsi Insyaallah semoga saya sanggup untuk menghabiskan ya mas ya. ya harus sanggup dong ya, ya, nggak okay, sanggup okay, ya okay, sampai okay. ya bayar dong Oke okay. okay, langsung biar kita omong oh, panjang lebar ya Nas, ya langsung ya, kita makan langsung malah, dimulai ya. Oke okay. okay. okay, langsung dimulai Silakan. saya kasih Senar, ruang. Apa doa Om Didi channel <tuh> Kita, Sekarang jam 2026 hmm. 20, Waktunya satu jam, guys. Berarti sampai setengah sepuluh ayo semangat semangat hey, ada nah, kosong satu satu ada ada apa pertama Tao ya, Ya, ya, porsi kedua ini, porsi kedua guys kan <conscion0000> dua, dua dua habis dua le dua, dua, dua yang ketiga. Nomor no, oh, ketiga. ketiga. kalau menyerah lambaikan tangan kepada kamera <laughs> istirahat istirahat, istirahat lo tenang lho. ketiga ketiga porsi ketiga porsi keempat porsi keempat Ya enggak berapa bersih tempat tempat Ayo, terus terus terus. Rekor temui mana youtuber? ayo Jagoan Menjot, menjot. Porsi kelima. Ganti moti Porsi ke, Dabang, Ganti. Ganti ke, Porsi ke sekarang. <impro> Arya, <O> <Tau> <teman. impro> aja Ini Ya. ya. sih? Ya udah, pindah tempat kita Yo, bisa berapa? Yo. Yo. porsi ke-6 porsi ke-7 porsi ya jam notri banyak yuk porsi ke-7 tak hahaha Ayo semangat Om Didi Semangat Semangat gimana guys masih tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 Masih tinggal 9 kursi ayo semangat. Masih tinggal <lalu> aja enggak ada. Ada Ayo, semangat ketujuh. Semangat ketujuh. yo semangat semangat ketujuh. porsi ketujuh, porsi ketujuh ayo semangat, kalau sudah tidak kuat lambaikan tangan pada kamera. <tos> ayo semangat masih ada waktunya masih lama porsi ketujuh sedang disantap porsi ketujuh <tis> tersisa 8 porsi masih ayo porsi ke-7 porsi ke habis porsi ke-8 persiapan <tis> yuk, semangat, semangat Mantap. mampak itu 99 99 korang estena bolo bakun eh, mesenaki ini, baru. jalan ayo Ayo sudah separuh jalan sudah. Tenang akhir Ayo semangat lah, semangat, Om jangan. Bosan. Iya, bosan. isu, ada kalau jangan paksa. Jangan dipaksa kalau tak ayo saya pasti, sampaian untuk malam ini tidak work, nah, ya ya, nah. itu, itu, iya <San> ini kembali, kembali, kembali, kembali, kembali, kembali, kembali, Katanya oh, nah, ya. nah, nah. nah, nah. om, nyantai om, ke om. Laper <coughs> raja, guys. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha sekarang betul betul betul betul betul betul cepat 8. Porsi ke-8. Ke ke yuk, habis Yuk, yuk. <tis> nah. nah. <Muta>, kuat <tis> kepak som <tis> didih. <Muta> kuat <tis> kepak saja, <tis> jangan dipaksa kalau udah kuat. <tis> jangan beranoh, banyak seperinganan betul. Jangan. ini kok pengaruh indah. Perana kabar tadi mirip pengaruhan. Kan Jadi, Lihat, lihat kalau kapal pergi, lihat. Jangan, jangan lebih satar sih lawan Dede. Cuma kalau udah kuat jangan dipaksa jangan. Ya. dipaksa. Dipaksa, lah. Ini bilang masak, Porsi ke Pernah, Pernah, ini. 8. porsi ke 8. Eh porsi ke 9. Istirahat, istirahat. Banyak Ada, ada yang di lah. ini, ini dilanjut lagi porsi ke sembilan pendidik Pertanyaan. Pertanyaan. Ayo semangat Semangat Semangat Kalian aku nih calon didih Sudah tinggal sedikit Sudah Hei <tuh> Hei Ja, kemarin Ini. Sosok ini kita dan ini. Ini kalau kalau sudah anu jangan jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ini sekedar kelan, biasa. Biasa sekedar kelan. jangan dipaksa. aku <laughs> Kalau udah kuat sudah berhenti jangan dipaksakan jangan dipaksa Ora mah mun kuat coba ke sana coba coba kuat Jangan dipaksa Jangan dipaksa Cepat, Tom Didi! Minta potong Didi, sudah. Jangan-jangan, minta kuat. Blah, blah, blah. delapan tuh porsi guys kan? tinggal porsi lagi masih custom jadi itu sudah pakai bakso Demi konten demi konten, demi konten. So, okay. kuat, so, om didik. cuman ini cuman challenge om didi, cuman kalem jangan dipaksa kalau tak kuat. Biasa Menangkale itu biasa itu. itu Biasa itu. biasa yang ke 10 yang ke 10, 10. Yang, ke 10. 10. yang ke 10 ini guys ya. yang, porsi yang ke 10 guys porsi yang ke 10 kalau oh. ini aku bisa bisa habiskan 10 porsi, porsi yang ke 10 nah. oh, kita buat kita buat sudah ini porsi yang ke 10 guys mudah mudah kita kau, hehehe, ini, ini, ini, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, berliburan ini jangan jangan jangan piano yang pasti sampai malam ini ya ya pasti sepuluh ya, ini tak tahu apa kuat atau tidak nah, saya tak kuat saya terus sudah jangan gitu, jangan uh, <tuk> ya. karena kereta Porsi ke-10, masih porsi ke ke-10, guys. Dari 15 porsi yang disediakan, apakah uh, YouTuber di channel Sanggup menyelesaikan challenge ini, guys? Ataukah harus berhenti sampai di sini? Kita saksikan bersama-sama. Sekarang sudah jam 21.16 waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi. lima menit lagi 212 Yo, masih porsi yang terpuluh sudah lebih dari separuh jalan dari 15 porsi sudah berjalan 10 porsi guys apakah youtuber di di channel sanggup menyelesaikan challenge ini guys memakan bakso sebanyak 15 porsi dalam satu jam kita saksikan bersama-sama dan sekarang sedang berjalan porsi yang ke-10 guys Tersisa 5 porsi lagi <gulis> Kurang tinggal kumit, kumit Kamu <tuk> kita menyerah, menyerah, Kalau udah kuat, ampun didih Ya, <kita menerang>. <tuk> <tuk> dakot, ya di 10 Challenge seperti ini, hey. Ya, itu, hebat itu Ah, positif menyerah. selamat. selamat. ternyata. Ternyata. lu, Edil. Padahal ya. Dil dil dil lu. Makasih usah mas, nyerah di 10 Ayu, ayo ayo